terupdate dan terhangat seputar Lesnar dan dunia. Baiklah persahabat Lesnar dimanapun kalian berada untuk menemani santai bagi kalian saat ini. Kami akan memberikan informasi terbaru dan menarik seputar idola kita. Keunggah pertama persahabat ya kita lihat aja di sini ada unggahan spesial persahabat ya dari hari sebelumnya. Tentunya semalam DLasti mengunggah sebuah postingan video iklan bersama kakak Rizky Pilar, pasabatnya di Instagram pribadi miliknya. Tentu pasabat ya, semalam ini video lesis sudah di like satu juta koma dua nih persahabat ya Masya Allah luar biasa tentu memang untuk gede lesi ini selalu membuat kita bangga dan bahagia apalagi persahabat ya endorse atau iklan ini mengandung kekiutan yang sangat luar biasa nih dari lesi dan Rizky billar persahabat ya perhatikan di peluk dirangkul Masya Allah luar biasa di sini kita lihat pas sahabatnya Dede Lesti pun menuliskan sebuah kalimat caption. Jangan dilihat kalau nggak kuat katanya tuh. Masya Allah, senang banget Dede Lesti Selain bagus banget, harganya cuma Rp279.000 aja sepaket. Bisa kalian hemat kata Dede akhirnya. Kita sepakat memilih premium skincare. Ado. Dah bebiati untuk dede pake dari sekarang sampai hamil dan menyusui nanti. Masya Allah, mudah-mudahan secepatnya dede Lesti mendapatkan Lancelot Junior nih, dan kita pastinya bahagia. Dan itulah momen kabar yang paling kita tunggu bersahabat ya. Dan untuk berikutnya, kita lihat juga di sini ada unggahan spesial momen juga bersahabat ya, ketika di vlognya Kakak Bilar. Ini kolaborasi bersama Rans Entertainment ya Takjub lihat kedekatan Mamah Gigi dan Dedek Padahal baru pertama kali ketemu tuh Masya Allah Memperhatikan bersahabat ya Ini pertama kalinya Leslie Kejora bertemu dengan Mamah Gigi nih Masya Allah Tapi mereka langsung akrab ya Terlihat mereka bercanda Tentunya bahagia Ketawa juga bareng Aduh luar biasa membuat kita semakin bangga Mudah-mudahan Leslar dan Rans selalu menjalin silaturahmi dengan baik, dan pastinya bakal ada sesuatu kejutan yang akan diberikan Leslar bersama Rans Entertainment. Selanjutnya, para sahabat kita lihat juga, di sini ada unggahan momen cidukan ya Masya Allah. <tuh> Filmnya dapat banget ya, digandeng terus tuh luar biasa. cidukan vitamin manja di pagi hari ini. Walaupun vitamin kemarin baru di sekarang, persahabatnya, tetap kita bahagia dan bahagia. Mudah-mudahan selalu seperti ini, selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Wajian tersebut pun direpost kembali oleh akun Sendal Putih, Anes Korbilar. Ada kalimat caption yang dituliskan, Lihat cidukan begini aja kenapa happy banget ya bawaannya Padahal mereka sudah nikah tapi feel-nya kayak artis Korea Sana yang privat banget soal privasi Malah makin bucin kitanya Masya Allah luar biasa persahabat ya Tentu kita pastinya bahagia sekali Melihat cidukan vitamin yang sangat luar biasa Dari Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan selalu bahagia Dan selalu diberikan kesehatan Amin dan untuk ke kabar berikutnya kita lihat bersahabat ada info penting juga untuk mengingatkan kita sebagai fans sejati Leslar jangan sampai lupa untuk memvoting acara Takdir Cinta Leslar lamaran Lesti Bilar yang masuk nominasi sebagai program spesial terpopuler ya di Indonesian Television Award. Ini tentunya wajib kita dukung Mudah-mudahan acara lamaran Lesti dan Rizky Bilar Mendapatkan penghargaan Amin Tetap dukung, tetap kompak dan solid Tentunya mensupport dedek Leslie dan kakak Rizky Bilar Dan untuk kabar berikutnya juga Para sahabat kita lihat ya Masya Allah ini ada unggahan Suatu kebanggaan juga ketika forecast KJRI di New York, Konjen RI Persahabat ya bersama Steiner gaun prewedding Leslar ini membahas soal pernikahan Dedek Lesti dan Kakak Bilar terpampang jelas tuh itu foto pre-wed Dedek Lesti dan Kakak Bilar ya masya Allah dan ternyata tentu desainer hebat, desainer handal di seluruh Indonesia Persahabat ya ingin sekali berkecimpung. Di pernikahannya, Dedek Lesti dan Rizky Pilar, kita lihat penjelasan yang tentu bersahabat yang diberikan oleh akun Bu Pol. Poli Leslar di sini menjelaskan lewat caption yang dituliskan. Jadi, gini ya, Bu Pol sedikit jelasin. Ternyata para desainer yang handal itu sangat ingat sekali berkecimpung di acara perkawinan Leslar. Terus, satu keluarga dipegang oleh masing-masing desainer yang hebat. Terus nganu sayang para desainer sangat bangga Sama antusias Leslar Lovers dan banyak yang repost sana sini Dan bahkan followers akun para desainer melonjak berlipat-lipat Au oh, bukan lagi katanya tuh persahabat ya Ini podcast KJRI di New York Guala ya Leslar ini membarangnya gak ada obat Nasya Allah itulah penjelasan yang tentunya dijelaskan oleh Bu bahwa tentunya desainer handal dan desainer hebat Ingin sekali berkecibung di pernikahan Dedek Lesti maupun Rizky Pilar. Ini suatu kebanggaan untuk kita semua Bahwa banyak sekali yang sayang, banyak sekali yang mensupport dan cinta banget terhadap pasangan Lesti dan Rizky pilar. Mudah-mudahan selalu banyak doa baik yang diberikan untuk rumah tangga idola kita dan untuk berikutnya juga kita lihat di persahabat, ya ada momen spesial guest rack yang diberikan dari Lesti dan Bill. ini semalam, Anda ada aja tingkah lagu dari kedua ini persahabat ya. <gifat> di sini tentunya Kakak Billar lagi tutorial ngeden, katanya tuh Masya Allah, Lesti lagi pegangin perut Osas Ini membuat kita serta ketawa bahagia melihat kelakuan guest rack dari Lesti dan Rizky Billar. Mudah-mudahan selalu seperti ini persahabatnya Selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua Amin Dan berikutnya kita lihat juga Ada sebuah unggahan spesial juga yang kita dapatkan semalam Dedek Leslie dan kakak bilal ini belanja ya tentu memakai pakaian kapal nih Masya Allah Dan kita lihat salafok sama komentar Yang diberikan dari para sahabat Salah satunya dari akun Keira Adia Denarsi itu mengatakan kok aku mikirnya mereka lagi mau belanja buat honeymoon ya ada yang sama nggak? apalagi di Instagram oh, asas pakai kuplu kan jadi makin traveling tapi semoga ya amin tuh persahabat ya mudah-mudahan saja tentunya ada kabar baik dan kejutan bahagia soal honeymoonnya Dede Lesti dan kakak Rizky Bilar untuk berikutnya juga persahabat yang ya, terbaru dari Ayah Kejora di akun Instagram pribadinya Masya Allah spesial banget ya memposting foto Ketika ayah kejora dan ibu tercinta dari dedek lesi kejora Ini menggandeng kakak bilar yang akan dibawa ke tentunya tempat akad nikah ya Masya Allah dan ada kalimat caption yang dituliskan Bismillah selamat pagi semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Masya Allah bersahabat ya luar biasa Alhamdulillah